Kabar pertama ya, di dengan spesial terbaru dari Kakariski Bilar di gas pribadinya mengunggah sebuah postingan foto ketika momen di acara pernikahan bersama Bang Rakes persahabat, ya kita lihat juga di postingan ini ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh kakak Bilar Happy Birthday Mas Bro Et Rakes sukses dan sehat terus ya masya Allah banget ternyata Bang Rakes hari ini berulang tahun mudah-mudahan Bang Rakes selalu sehat dan bahagia selalu Amin. Dan momen ini pun diunggah kembali oleh akun Rossi. Anak sekalas 24, perhatikan ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Duh kakak, tahu aja. Ambil foto yang mana katanya persahabat ya, Masya Allah. Tentunya sini momen spesial banget ya Membuat kita semakin bahagia hingga komentar pun banyak diberikan Salah satunya dari akun Rara underscore 7206 mengatakan di kolom komentar Iya betul mungkin ada dia foto berdua sama Rakes Tapi dia lebih memilih foto yang ada dedeknya wah wow, spesial banget ya Selalu saja diutamakan istri tercinta Selalu diikut sertakan bersahabat ya Mudah-mudahan bahagia selalu rumah tangga Leslar dan langgeng serta dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Masya Allah mudah-mudahan saja persahabat ya Fans sejati juga selalu mendukung yang terbaik untuk Dedek Lesti maupun Kakak Rizky bilang. Selanjutnya para sahabat, perhatikan juga ada info penting untuk kita semua Ini info kita dapatkan dari akun Leslar seek. Perhatikan juga tentu di info ini Lego Lentero sudah digunakan lebih dari 6.240 video real Instagram dan model video sudah mencapai 6,3 juta lebih viewers 294.415 like di YouTube dalam waktu 10 hari Masya Allah banget ya, berkat kekompakan dari fans ini Mudah-mudahan tetap solid terus untuk mendukung karya-karya terbaik idola kita Perhatikan juga, di sebuah kalimat kausan yang dituliskan Bisa nggak ya, satu bulan 10 juta viewers, bismillah ya Yuk bikin video real versi kalian menggunakan lagu Lentera Kita tambah lagi angka-angkanya, streaming juga ya Jangan lupa semua karya-karya Leslar dan Leslar Entertainment baik musik ataupun vlog Semangat plan Tuh persahabat ya Yuk tentunya kita sama-sama berjuang Semangat terus untuk mendukung karya-karya terbaik Dari idola saingan kita Info selanjutnya kita lihat juga persahabat Model video lengtera. Sempat menduduki peringkat trending musik video di beberapa negara bahkan sampai saat ini Pencapaian tertinggi lagu di diantaranya trending 2 musik dan umum Indonesia Trending 8 musik Singapura Trending 11 musik Hong Kong Trending 15 musik Taiwan dan Trending 16 musik Malaysia Serta... Trending 23 Yuni Emirat Arab down 7 Trending Musik Video Worldwide wah wow, Masya Allah banget ya Yuk, sama-sama kita buktikan kekompakan kita Mudah-mudahan Lagu Lentara bisa selalu diminati oleh banyak orang Dan booming hingga trending Amin Selanjutnya juga para sahabat, perhatikan Ada sebuah unggahan spesial dari l 2 ID Ini 6 jam yang lalu unggahannya hanya ya Tepatnya di pagi hari tadi ada lima cara menikmati waktu luang nih untuk warga Konoha. Wajib tahu, yang pertama itu bersantailah, yang kedua menonton YouTube Leslar, yang ketiga dengerin lagu Leslar di Spotify, juk selangit musik, dan yang keempat. Menonton video musik Lesler di Youtube Dan yang kelima, jangan lupa selalu bersedekah bersama L2W dijamin bahagia Wah, wow, Masya Allah banget ya Itu lima cara menikmati waktu luang nih Untuk kita semua warga Kondong Sama-sama kita buktikan juga nih kesulitan kita untuk selalu berbagi Mudah-mudahan berkah barokah dan lancar rezeki kita semua Amin Berikutnya juga perasaan Buat ada unggahan terbaru juga dari Dedek Lesti Yang merepost kembali unggahan IG-nya. Alfi Afibah Salamah ya bersahabat ya istri tercinta dari Abi Ramzi Wah perhatikan di postingan ini Ini si cute banget ya ke Asila ini lagi menggendong Abang El Waktu jengukin Abang El ke rumah ya Masya Allah Mudah-mudahan cepat punya adik ya untuk Ka Asila Masya luar biasa Mudah-mudahan juga doa-doa baik dari orang-orang yang tulus diijabali oleh Allah Taala. Amin dan selanjutnya, bersahabat kita lihat juga keunggahan nya Pop Dance ya. 15 jam yang lalu, tepatnya semalam ini mengunggah sebuah postingan video. Ini ada sebuah tentunya kabar bahagia, Alhamdulillah bersahabat ya. BBL banyak sekali yang sayang dan banyak sekali yang mensupport. Ini diunggahan Pop Dance. Ada sebuah kalimat Welcome to the world, Abang L Semoga menjadi anak soleh, menjadi kebanggaan orang tua, keluarga, dan agama Amin From Leslar Discord Wow, Masya Allah banget ya Fanbase yang sangat luar biasa Kasih hadiah nih untuk Abang L Mudah-mudahan hadiahnya tentunya bermanfaat ya Tuh hadiahnya mainan buat Abang L Wow, Masya Allah banget ya Melihat Tentunya ketulusan dari orang-orang baik, kita merasa bangga dan selalu merasa bahagia. Dan kita lihat juga ke unggahan berikutnya. Kita mampir ke fashionnya abang Elni, persahabat ya. Wow, ini ada sebuah postingan mainan yang tentu diberikan dari fan best listener, bersahabat yang diunggah hampa fans tadi. Mainan ini di dibatah seharga Rp1.699.900 Wah, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan berkah dan berokah semuanya Amin Dan kita lihat juga Ini ke fashionnya Bunda Inul, sahabat ya Tepatnya kado dari Bunda Inul Untuk Abang El Seragam Tentunya pakaian persahabat yang pertama Ini atasan Baju di bantas harga rp ribu Dan celananya itu Seharga Rp1.750.000 Wow, Masya Allah banget ya Hadiah dari bunda ini bukan kaleng-kaleng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 Ini adalah informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.